Iya seket banget ya Wele. Ya. Yo, what's up, bro? Apa kabar semuanya, bro? Jadi kali ini, bro, bakal mau pakai senjata UL nih, bro ya. Oke denger dengar Wele ini uh, lumayan meta di CODM global ya. Biasanya orang-orang Eropa tuh uh, metennya beda sama Garena, maubru. Dan Well ini katanya banyak yang make juga di sana ya. Ocha penasaran sih apakah Well ini seenak itu ya kan sampai pada make. Dan Ocha udah lama banget gak pakai senjata ini, maubru ya. Pas Ocha cek tadi senjatanya ini masih level 5 lima, kalau masalah ya, maubru. Jadi Ocha harus level upin dulu ya, baru bisa Ocha review ini. Dan yuk, let's go. Sekarang nih Ocha udah. Perhatikan sembilan atau nya tinggal kita mainkan saja, bro ya. Yuk, langsung aja kita ngereng mabru pake ul. Hehehe. Ini iron satu aneh loh, asli. Ya. Uh, yang legendnya aneh, iron aneh. Oke, mabru, cewek di dalam game. Ya. Kalian lihat tuh, iron 1 L, Ya. Kayak senjata jadul banget sih, tapi emang UL tuh, senjata jadul. Ya. L736 dan ini yang legendarinya mah bro. Oke. Kalian kalau mau gacha langsung aja ya. Sekarang login di kecowedan kalian di lobby itu ada semua bro. Eh, baru aja di Redux kalau nggak salah sama ASM ya. Kalau tidak salah. Yuk let's go cuy. Uh, udah siap nih. Kita siap nih? Well buat ngeras atau well buat nendok. Kalian pilih mana? Well buat ngeras aja lah wah gak bisa mah bro gak bisa wellbot ngeras ya berarti harus santai dulu ambil kiri wah mantap Tiga kill saja coy oh, langsung dua kill lagi dan rocha dibunuh oh, kita kasih pam aja orang orang ini ya mantap cuy ampun kena shock arasi ma bro ah, musuhnya Sangat mantap sekali ya Musuh Ocha tuh Tidak pernah cupu loh Woo. Nice bro Hai ah, Mana-mana mah -mana, bro Itu bingung nih Gultinya mantep banget, ma Bro. Kelau, kelau. Kamu kok the best ya? Hmm, mati. Nice. Uh, dapat lagi Oca Dapat lagi. Ah, di mana tuh musuh? Waduh, ma Bro. Maafkan Ocha ya. digamu ba. Dengan anak-anak gini mantap, guys. Ya. Nanti mati lagi. Nice lah pokoknya. Oh, uh, mantap sih. Uh. Sabar, sabar. Nice. Wah, wow. uh, dibunuh dari mana? Uh, jauh banget yang bunuh uca, ma Bro. Nah, wih dibunuh lagi uca. Sponnya barengan sama musuh nih. Sangat tidak acil, ya. Yeah. Nice. Sir. itu aja banget dah ya dibokong kok bisa gitu dibokong ya gak bisa dong masa nggak bisa dibokong gimana sih bingung aja wah ini bener-bener lawan yang sangat mantap ya. Keren. Nice. Nice. Nampel lagi nih Mabrur. Uh, langsung dapat 2. ngeshocker sih gak tuh aduh ayo semangat semangat ada yuk lagi jangan lupa setup wow oh, menang sudah gila ini Well, the best Uh, ternyata meta-meta orang Eropa juga gak salah, bro ya. Walaupun sebenarnya, ya Garena kayaknya lebih bener sih Pake skipper udah bener Tapi, tiga well, 736 ini juga oke okay, menurut chat. Oke, okay, mah bro Kita langsung gas aja ya, kawan ya. usi di mana kira-kira? Nah, aku melihatnya, guys. Hati-hati Tidak uh, no! satu, yes. uh, Nice Ya yeah. is Wah. Enggak kaling-kaling loh Well nih. Mantap mah, Bro. Coba Destroy sih, kita Frostpick amat. Barbarina nice. Hati-hati ya, Bro. Lost the bomb. Nice. Wah, udah habis mah bro musuhnya. Kenapa? Udah habis aja coy. Kalian buru-buru kali bunuh-bunuh musuhnya. Oh, wow. cepat banget mah bro. Keren temen-temen kita nih. Nah, sakit banget, sih. Oi, Hampir aja Tenang mah, Bro Kita tungguin aja ya kira-kira di mana nih musuhnya? mana kawan? lah, udah nungguin di situ, that. <laughs> <laughs> sedih banget. <laughs> karot lagi. mati dia malah kasihan busnya sniper ga sih? Gimana musimnya? duh duh duh duh duh bahaya sekali ya ampun kondisi itu situ mah bro ngaselin banget musuhnya ya tenang tenang kita pasti menangin nih ya, game Oke okay, maaf bro, coba membuterin gimana ya munculnya? kita bantai bantai ma Bru ya. Nice, uh, dapat satu malah, Bro. Nah, 2. dingin dok rupanya mah, Bro. Bomb spot Uh, gila sakit banget ya wele. Mantap loh Mabru ini. Bocap pakai senjata support aja udah hampir 14 skill. Tuh, ya. Lihat ya, tuh. Dapat 14 skill, man. aduh, main main, asam banget ya, saja hajar dulu tuh, pot sama dong, temen aku, ayo dong, up up up up, harus ngeup bro, mana nih, kayak mana, kayak mana. oh gimana nih Reloading. ya tinggal aja sendiri deh Terima kasih sudah menonton! Wuhh, bro Eh... Hey. Aduh, apaan tuh orang muter? ah padahal mereka nya pada dikit-dikit mah bro dan oca banyak, Ih, tapi nggak apa-apalah, okay lah ya. mah bro padahal oca udah tujuh belas kilo lah ya dan dua kilo pakai skipper lah ya. tapi lima peskeeper pakai ke well tuh udah worth it banget tuh mah bro ya buat mainnya sng Wow Ya, jadi ini gunsmith attachment-nya, ya, silahkan dilihat ya Diantara ucapnya monolithic suppressor, ma bro. biar nge-silent terus Habis itu combat stock, biar Rades nih cepat ya, ma bro, open scope-nya Dan disable nih, ini menurut sih, ya lumayan wajib Tapi nggak wajib banget sih Eh gimana tuh maksudnya, ma bro ya, ya saran-macam pake disable Supaya ya larinya jadi lemot lah, musuhnya ya Nggak bisa lari ya kalau misalnya kena peluru dari LMG, ya, bro bro selalu celah ini biar adesi mantap dan burst spreadnya lebih bagus ma bro. Yang terakhir saya pakai 60 round reload bro. nah ini sih. tapi kalau bisa kalian mau settingan dengan mobility yang sangat cepat bro, ya pakai 50 round aja nih. soalnya ini memperjelek ads sama movementnya bro ya. Okay. udah kita uji untuk video kali ini mo bro Makasih banget udah menonton Kalau kalian udah mau beli aku CODM Untuk kalian yang baru main CODM Atau kalian bosan sama akun lah kalian Langsung aja follow instagram At kita jubelin Atau kalian males push rank Atau kalian gak ada waktu buat push rank Dan kalian gak ada waktu juga buat greeting okay, mau langsung aja follow instagram At kita joki titik in Bisa kalian bisa jokiin akun kalian oke okay? Dan yep See you bro Makasih udah menonton Yaudah Dadah semuanya See you next